Bhagavatam, <speaking in Spanish> Bhagavatam, Sebagai seorang katolik kita sering mendoakan doa kemuliaan. Tapi mungkin sebagian dari orang katolik lupa atau belum tahu makna doa kemuliaan bagi umat katolik. Doa ini sangat singkat tapi punya makna dan pesan yang sangat besar. Doa kemuliaan adalah sebuah doa pendek yang sering kita ucapkan ketika kita berdoa. Baik ketika kita berdoa rosario, atau dalam setiap doa-doa pribadi, maupun doa lainnya, kita sering menggunakan doa kemuliaan ini. Doa kemuliaan terkesan pendek, dan sering kita ucapkan begitu saja tanpa berusaha untuk memahami apa makna doa kemuliaan bagi umat katolik. Doa kemuliaan yang kita kenal adalah sebagai berikut, Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Doa kemuliaan merupakan sebuah doxologi. Sebuah mada pujian singkat kepada Allah yang kita temui dalam doa-doa Katolik. Doa ini disebut juga sebagai doxologi kecil untuk membedakannya dengan doxologi besar, yaitu mada kemuliaan seperti terdapat dalam tata perayaan Ekaristi. Doksologi awal adalah sebuah doa yang ditujukan kepada Allah Bapa sendiri melalui putranya atau kepada Bapa dan Roh Kudus dengan Putra atau kepada Putra dengan Bapa dan Roh Kudus. Yang harus kita ketahui bersama adalah tradisi doksologi berasal dari sinagoga Yahudi. Hal ini dibuktikan bahwa Santo Paulus sering menggunakannya doksologi yang sama di dalam surat-suratnya. Sebagai contoh ia mengalamatkan kepada satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Hal ini terdapat dalam kesimpulan suratnya kepada jemaat di Roma, Roma 16. Dalam Ritus Katolik, Doa kemuliaan sering dinyanyikan atau didaraskan dalam liturgi ibadat harian, atau ofis ilahi, terutama pada akhir Mazmur dan Kidung dan lagu singkat. Dilihat dari susunan kata-katanya sendiri, doa kemuliaan ini mempunyai makna pujian. Artinya, ketika kita mendaraskan doa kemuliaan ini, kita mengangkat hati untuk memuji dan memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena itu makna doa kemuliaan bagi umat katolik yang terutama adalah pujian. Kita memuji Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di tempatnya yang maha tinggi. Orang Katolik memuji Allah Tritunggal karena kebesaran karya agungnya atas kehidupan. Maka, doa kemuliaan tersebut, meskipun sangat singkat, namun punya makna yang sangat mendalam. Karena dalam doa singkat itulah kita merangkum pujian kita kepada Allah.